Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, leslah manapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia pastinya dari idola kita Lesti dan Rizky Pilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru dan vitamin bahagia dari Leslor tentunya Baiklah bersama Leslor dimanapun kalian berada Di malam minggu ini banyak sekali vitamin yang tentunya kita dapatkan ya Kita lihat aja di kabar pertama ini kabar yang sangat membahagiakan sekali Dan sekaligus info penting untuk warga Konoha Alhamdulillah Bunda Lesi Kejuara kembali masuk nominasi couple paling ngetrend 2022 versi Indotv Trends kali ini saingannya banyak banget di persahabat ya ada pasangan tofu juga persahabat saingan Bunda Lesti Kejora ada aha atau lintar dan Aurel Hermansyah ada Ria Ricis dan teko juga persahabat yang banyak sekali ada juga Rizky. Febian dan mahal ini pokoknya banyak sekali nih saingan saingan dari bundel yang dan popo bilar. Untuk cara votingnya persahabat ya kalian harus follow akun IndoTV Trends dan TikTok IndoTV Trends, like foto couple kesayangan kita semuanya di Instagram IndoTV Trends. Tuh persahabat ya itu cara votingnya. Info ini juga kita dapatkan dari senal Putih Bilar. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Kalau ini langsung aja ya ke akun Indo TV Trends Dan like foto Leslar Semoga kali ini Leslar lagi Biar 2 tahun berturut-turut Amin Kita doakan ya mudah-mudahan Bunda Lesti, Papa Bilar Ini bisa mendapatkan predikat sebagai Couple paling ngetrend 2022 versi Indo TV Trends Selanjutnya, disimak juga nih persahabat Vitamin Malam Minggu Akhir yang kita dapatkan juga Dari Papa Bilar Wow, pangling banget ya Melihat penampilan idola kita satu ini Dengan rambut yang berbeda Sebelumnya warna putih Dan Alhamdulillah sudah hitam kembali tuh Alhamdulillah banget ya Bangga, bahagia dengan idola kesayangan Mudah-mudahan selalu sehat Apapun yang dilakukan, selalu diberikan Kelancaran dan kemudahan Kita lihat juga bersama di kalimat caption yang dituliskan oleh Neslar Larsik, Pangling Masya Allah ABG katanya tuh ya Pangling banget nih warga Konoha Melihat Papa Bilar dengan rambut warna hitam seperti ABG katanya tuh luar biasa Selanjutnya, para kita simak juga nih Aduh, kebahagiaan yang kita dapatkan malam minggu ini Masya Allah Abang Fatih digendong oleh Kak Adibal Aduh, coach Adibal, Masya Allah banget ya Lagi ngendong Abang El Si Kasep katanya itu Masya Allah banget ya Pokoknya ini gemes banget Kita melihat kakinya Abang El Memang bener-bener Menggemaskan sekali, para sahabat ya Kalo Kata Bunda Lesti sih, kakinya Abang El tuh kayak ubi Aduh, pokoknya bahagia dan selalu Happy banget ya malam hari ini disuguhkan vitamin bahagia langsung oleh idola kesayangan dan kita lihat juga bersama dia ke momen berikutnya ini keseruan bunda lestini di tempatnya coach adibal bersama jana dan wulan lida ya masya allah kemes banget pokoknya happy banget malam hari ini mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung dari idola kita tuh abang el Mata bulan, gemes banget Masya Allah Abang L matanya indah Kasep banget wow. Masya Allah Abang Fatih ya Selalu saja menjadi pusat perhatian banyak orang Banyak tanggapan dan komentar juga yang diberikan di postingan ini dari akun jora 0829990 mengatakan, Hmm, ada aroma-aroma ningwulan -aroma dan ningjana, jangan-jangan jadi artis Leslar Entertainment. Semoga aja ya, amin. Kita aminkan saja, apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di malam hari ini, jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.